Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban Di halaman 101 Bahasa Indonesia kelas 5 Baik, mari kita akan bahas soalnya Jawablah pertanyaan berikut ini Menurut isi teks, pengalaman belajar daring Setiap peserta didik memiliki tantangan tersendiri Dalam BD BDR Apakah tantangan yang dihadapi setiap peserta didik dan bagaimana solusinya? Oke, baik. Yang pertama di sini ada peserta didik atas nama Aprilia. Kemudian tantangan yang dihadapi adalah sulit mengerti penjelasan dari guru sulit mengerti mengerti. Penjelasan dari guru. Dalam pembelajaran Pembelajaran Matematika Matematika Ma Oke. kemudian solusinya adalah minta diajari diajari Kak Marta Kak Marta. Kemudian Andi mengalami kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh Andi adalah uh, guru sering memberikan tugas memberikan Tugas membuat video, membuat video, Oke. kemudian solusi yang dilakukan oleh Andi adalah dibantu mama atau papa, dibantu Mama atau Papa atau Papa. Kemudian, GALIH. Kekurangan fasilitas internet. Kekurangan fasilitas internet. Kemudian, solusi yang dilakukan oleh Galih adalah menumpang di kantor desa. Menumpang di kantor desa. Kemudian, IIN tidak memiliki laptop tidak memiliki memiliki laptop laptop kemudian Bapak Bapak Iin membuat jadwal pemakaian laptop membuat jadwal pemakaian laptop pemakaian laptop Oke okay. oke okay, berikutnya apa saja tantangan dalam belajar yang pernah kalian alami Bagaimanakah kalian mengatasinya? Baik, di sini kalian jawab sendiri, tetapi di sini saya beri opsi. Tantangan saya dalam belajar adalah Teman saya suka mengganggu. Kemudian solusi. Saya melaporkan kepada... Guru, nah, itu saja ya jawabannya.